Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue membahas detail cara Ted dari No Game No Life. Gue usah pakai lama lagi, yuk kita langsung gasin. Detail cara Ted dari No Game No Life. Background Story Dahulu kala, Riku memiliki kebiasaan bermain catur sendirian. Selalu membayangkan keberadaan ultimate gamers yang duduk tepat di seberang papan catur, terus menerus menantangnya ke permainan selanjutnya sambil tersenyum. Selama kelima perang besar, ketika Riko berhasil memanggil Sunniaster, Riko menganggap dirinya tidak layak atas kekuatannya dan malah berdoa agar seorang muncul dan menggunakan Sunniaster untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di saat-saat terakhirnya, -saat Riko menyaksikan Ultimate Gamers dari imajinasinya menjadi hidup. Orang yang berdiri hadapannya menyebut dirinya Ted. Old Deus terakhir dan terlemah, layar dari keinginan Riko dengan kehadiran energi sihir yang luar biasa. Mengklaim Sunniaster dan menjadi satu-satunya Dewa Sejati. Ted segera menggunakan kekuatan absolutnya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada planet dan menetapkan sebuah perjanjian atau ikrar sehingga mengakhiri perang besar. Setelah berakhirnya perang besar, saat para ras perlahan belajar mengatasi gaya hidup baru mereka, Ted terus-menerus menyamar sebagai anggota ras tertentu, menyusup ke ras tersebut dan senang-senang sebisa mungkin. Ted juga senang mengunjungi dunia lain dan dimensi paralel untuk mempelajari permainan dan strategi mereka. 6000 tahun kemudian, dalam satu perjalanannya mengunjungi dunia lain, Tate menemukan sepasang saudara yang dikatakan tidak terkalahkan dalam permainan apapun. Penasaran dengan itu, Tate menantang mereka untuk bermain catur online, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia kalah. Tate sangat gembira saat itu karena akhirnya bertemu lawan yang layak. Tate membawa mereka ke dunia disbor dan memberi mereka kesempatan untuk menantangnya memperebutkan tata sebagai dewa sejati. Sejak saat itu, Ted terus-menerus memantau Sora dan Syroh secara antusias. Tidak lama setelah Evenheim bergabung dengan Commonwealth of Elkia, federasi yang terdiri dari beberapa ras yang dibuat oleh Sora dan Syroh. Ted memutuskan untuk menyamar sebagai Imanity dan pergi bermain dengan Sora dan Siro Tapi akhirnya pingsan di jalanan karena Ted tidak makan selama tiga hari. Ketika Izuna bertemu dengannya dan memberinya makan ikan, Ted dengan penuh semangat menantangnya ke berbagai permainan dan menceritakan kisah Riku dan Sophie kepadanya selama Perang Besar. Cara Skill Sebagai dewa sejati, ia memiliki sejumlah besar kekuatan yang tidak ketahui. Kemampuan Ted yang telah pasti adalah teleportasi dan melayang. Ted juga dapat diasumsikan memiliki kekuatan sihir dalam jumlah besar. Kemungkinan besar adalah makhluk dengan kapalitas terkuat untuk sihir di disbor. Ibril pernah menyatakan bahwa Oldeus bahkan kesulitan memanggil makhluk dari dunia lain. Namun Ted telah mampu memanggil dua orang di disbor untuk jangka waktu yang lama tanpa efek buruk yang terjadi. Privia 1. Nama Ted juga merupakan huruf 9 dari alfabet Ibrani meskipun tidak dapat dikonfirmasi pada saat ini. Nama Ted bisa menjadi represi atau singkatan untuk tetragrammaton akan menjelaskan mengapa dia adalah satu-satunya dewa dalam seri ceritanya Dua Di sebelum 6 diperlihatkan bahwa Ted adalah teman imajineriku yang bermain dengannya saat dia kesepian Ted dihidupkan melalui doa dan keyakinan untuk mendapatkan sunyaster dan mengakhiri perang besar ketika Riku tidak dapat melakukannya Karena tidak layak di dalam tubuh yang cacat sekarat yang secara fisik tidak dapat mencapainya karena kedua lengannya telah patah Tiga Ted memiliki rekor tidak terkalahkan kepada siapapun, nomor rekor Ted tersebut dipatahkan oleh kuaku. Dan kasus khusus Ted imbang dengan Riku dalam pertandingan yang berakhir dengan jalan buntu. Mungkin itu aja untuk video kali ini tentang detail karakter Ted dari No Game No Life. Jika kalian suka video kayak gini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Jika kalian ingin request mengenai karakter atau animalnya bisa langsung komen aja. Asalkan gue nonton tuh anime, pasti gue bikin kok. Dan terima kasih yang udah nonton, dan sayonara semuanya.